Doa untuk orang yang dikasihi, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber segala cinta yang bersemi dalam hati umat-Mu. Aku bersyukur karena engkau telah mengobarkan cinta dalam hati. Aku bersyukur kepadamu, karena ia begitu mencintai aku. Bantulah aku agar dapat menanggapi cintanya dengan sepenuh hati, dan semoga kami semakin saling mengasihi. Kumohon berkatmu baginya, semoga karena kasih ini ia mengalami kebahagiaan. Terlebih, semoga ikatan cinta yang kami alami ini memberi kesaksian kepada semua orang tentang cinta yang sejati. Dan semoga kami dikenal sebagai murid-murid Yesus karena kami saling mencintai di dalam namanya sebab dialah teladan cinta sejati yang telah rela mati demi orang yang dicintai terpujilah dia selama-lamanya kemuliaan kepada bapa dan Putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin